Baiklah para sahabat, manapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru Para sahabat, perhatikan keunggian pertama Alhamdulillah untuk single terbaru, Lesti Kejora Lentera ini sudah mencapai 4,5 juta viewers Wow, Asya banget ya, Alhamdulillah Bersyukur, Alhamdulillah tentunya kekompakan dan kesulitan dari fans sejati semakin kompak Mudah-mudahan selalu tulus mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan juga dari akun Leslar Anskersi Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah keren Bismillah, 4,6 gas semangat. ausain dulu siapa yang masih semangat tempur. Tuh, persahabat ya, hingga tentu banyak sekali tanggapan komentar. Dari akun persahabat Leslar, salah satunya dari Aslami Suaibatul 20. Gas Bismillah, jam 10 malam 5 juta. Amin. Yuk, sama-sama kita kompak, dukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, perhatikan juga persahabat ya yang belum nonton Foles, silahkan nonton karena sudah tentunya tayang di aplikasi video.com episode terbaru juga di persahabat ya diinfokan langsung juga oleh Dedek Lesti Kejorak acara Foles K. Lesti kita wajib untuk selalu mendukung acara-acara yang tentunya dibintangi oleh Dedek Lesti maupun kakak Rizky Bilar tayang setiap hari Senin dan Kamis Jam 5 sore hanya di video.com. Selain info poles juga, sahabatnya kita mendapatkan info juga soal vlog terbaru di akun Prestige Production karena ini bakal ada vitamin bahagia juga yang kita dapatkan, kolaborasi bersama Leslar, ya seru banget. Nyali Rizky Bilar besar juga terima tantangan Rudi Salim. Wow, kira-kira apa nih persahabat ya yang tentunya penasaran wajib kalian mampir di channel Youtube Brastic Production. Karena tentunya di channel tersebut di-up terbaru kolaborasi Leslar, Rizky Bilar, dan Rudi Salim. Info ini kita dapatkan juga dari akun Rossi Anesko Leslar24. Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan juga dari para sahabat Leslar yang dari akun Puspita 547 Alhamdulillah akhirnya ada vlog katanya tuh persahabat ya Yuk sama-sama kita dukung semua acara-acara terbaik Yang tentunya diberikan, disuguhkan oleh idola kesayangan kita Lesti maupun kakak Rizky Bilar Dan untuk kabar berikutnya, ini ada kabar heboh dan mengejutkan kita semua Soal Lesni dan Rizky Bilar Pak sahabat ya kakak Bilar Ini baru saja mengunggah sebuah postingan Ini mengejutkan semua warga Konoha Dan tentu ini sekaligus himbauan untuk kita semua warga Konoha Perhatikan di request kembali oleh akun Rossi Anusko Leslar24 Kalimat yang tentunya tidak sopan Dan ini sekaligus memfitnah idola kesayangan kita Kalimat fitnahnya ini kejabangan di persahabat ya Menyebutkan Anak haram hasil zina Artis nggak laku kalau bukan karena dijodohin netizen Eh gak taunya bunting di luar nikah Ngaku-ngaku nikah siri Kayak lu yang punya Indonesia aja Lu punya anak haram aja bangga usir anak dan istri lu dari Indonesia hasil zina Itulah kalimat tentunya fitnah Kalimat yang tidak sopan yang membuat geram kakak Rizky Bilar Pak ini sepertinya tidak dapat diampuni lagi oleh kakak Bilar Perhatikan kakak Bilar pun sampai menuliskan sebuah kalimat Sambil menelusuri akun-akun lain yang sedang dalam tahap proses oleh pihak yang berwenang Saya juga ingin mengajak keterlibatan follower saya sekalian Barangkali ada yang bisa kasih alamat pemilik akun ini akan saya kasih hadiah 30 juta cash. Mudah-mudahan bisa segera ketemu dengan pemilik akunnya. Karena saya harap kami bisa sharing-sharing soal etika, sopan santun, tata krama, serta efek dari fitnah. Itulah himbauan dari Kakaris Kibilah, persahabat ya. Barangkali ada yang bisa memberikan alamat pemilik akun ini, persahabat, bakal ada hadiah 30 juta cash langsung diberikan oleh Kak Rizky Pilar. Ini tentunya membuat kita juga semakin geram kepada salah satu haters dan netizen ini, persahabat ya. Yuk sama-sama kita kompak sebagai warga Konoha, bantu Kak Rizky Pilar, idola kesenangan kita untuk menemukan. Alamat pemilik akun tersebut ini wajib diproses, jangan sampai dikasih ampun. Kakak Bilar juga sudah geram. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Rossi lesnar 24 ini, karena ada himbauan dari kakak. Saya share juga ini, siapa tahu di sini ada kenal, mungkin. Wow, loh hadiahnya tuh persahabat ya. Yuk. yang kenal silahkan kasih tahu ke Kakak Bilar. Mudah-mudahan tentunya bisa diproses dan. Diberikan pelajaran dulu persahabat ya. Kita lihat juga nih Kakak Bilar baru saja memberikan Nama akun tersebut Nama akunnya Bunda underscore NHA underscore Viena Persahabat ya Disimak, dipahami, jangan sampai salah tulisan Ini mana tahu yang ada Ada yang kenal kata Kakak Bilar Mudah-mudahan bisa secepatnya Didapatkan alamat Pemilik tersebut bersahabat, yuk sama-sama kita dukung dan kita wajib untuk selalu mensupport igolaki saingan kita. Kita masih menunggu kabar dan kejutan baru selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya. Ini informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silakan berkomentar, Bang. Menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.